Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di penghujung Ramadan ini telah tiba waktunya anak-anak untuk liburan mudik. Insyaallah dimulai pada hari ini tanggal 27 dan sampai tanggal 30 April. Insyaallah semoga program mudik ini berjalan dengan lancar. Minta doanya dari semua para donatur. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi, sehingga anak-anak kami lebih ceria lagi untuk bertemu dengan keluarganya di kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So barang Sugrain menik coba